Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Berikut ini kita akan membahas tips 7 rahasia agar pasangan tidak berpaling dan betah bersama Anda. Sedih kalau teman curhat pacarnya selingkuh, padahal pacaran itu seharusnya bisa membuat seseorang jauh lebih bahagia, lebih lengkap bahkan mungkin berubah jauh lebih baik. Alasan perselingkuhan seringkali terjadi dikarenakan adanya rasa tidak betah ke pasangan akibat sifat dan kebiasaan. Supaya Anda tidak mengalami hal yang sama, Anda bisa melakukan tips ini biar pasangan Anda betah bersama Anda. Yang pertama, jangan egois dan posesif. Jangan terlalu protektif, membatasi pergaulannya dan memaksa memberitahu segala aktivitasnya dan tidak memberikannya kepercayaan. Jangan melakukan hal semacam itu jika Anda ingin pasangan Anda betah dan merasa nyaman bersama Anda. Yang kedua, berikan kejutan. Sederhana namun berkesan, Anda bisa memberi kejutan kecil untuknya saat-saat tertentu. Contohnya ketika dia berulang tahun. Yang ketiga, tetap menjaga penampilan. Terkadang ketika seseorang sudah pacaran cukup lama, segala aib mulai terbongkar satu persatu. Meski dia sudah melihat wujud asli Anda, tidak ada salahnya Anda tetap berdandan rapi atau cantik saat bepergian dengannya biar dia tambah jatuh cinta kepada Anda. Yang keempat, perhatikan permasalahan komunikasi dan terbukalah padanya. Komunikasi itu salah satu hal penting yang harus dijaga ketika berpacaran Begitu ada problem di antara kalian, segera komunikasikan dan selesaikan Jangan dipendam apalagi dendam Yang kelima, lakukan semuanya dengan tulus dan ikhlas Lakukan sesuatu untuk sidia dengan tulus dan ikhlas Janganlah Anda berbaik-baik hati tapi ada modus yang tidak menyenangkan di belakangnya, dia akan merasa dimanfaatin sama Anda. Yang keenam, jadikan diri Anda sebagai pendukung kebanggaannya. Jadilah sebagai orang yang selalu berada di belakangnya untuk mendukung selama apa yang dilakukannya baik dan positif. Anda perlu mendukungnya. Kalau dia merasa bahwa Anda mendukungnya, Anda akan menjadi cinta terbaik dalam hidupnya. Yang ketujuh, hindari hal yang memicu pertengkaran dengan dia. Anda juga tidak boleh berbuat curang, seperti selingkuh, berbohong sama dia. Kalau Anda melakukannya, sama saja seperti Anda memancing pertengkaran dengan dia. Anda harus mencoba tips di atas agar hubungan Anda dengan dia makin langgeng. Demikianlah tujuh tips rahasia bikin pacar enggan berpaling dan betah bersama Anda. Terima kasih telah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Jika Anda merasa ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.